Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu air. Bertemu kembali dengan kami di channel Arif Gappi. Kawan-kawan memelihara ikan hias menjadi salah satu hobi yang banyak diminati saat ini. Seiring dengan meningkatnya popularitas ikan hias tersebut, seni aquascape pun juga ikut mendapat sorotan masyarakat. Aquascape sendiri adalah seni mengatur tanaman, air, batu, karang, kayu, dan yang lainnya di dalam media kaca atau akrilik, yang berbentuk kotak kaca maupun bentuk lainnya yang serupa akuarium. Hobi membuat aquascape menjadi aktivitas yang menyenangkan, karena kita dapat menuangkan ide dan kreativitas kita dalam sebuah kotak kaca atau akuarium. Untuk membuatnya tampak lebih cantik dan sedap dipandang, kita bisa menghadirkan ikan-ikan berukuran kecil hingga sedang dengan warna dan corak yang cantik. Namun, perlu diperhatikan juga untuk memilih ikan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan akuarium dan ikan yang tidak merusak tumbuhan yang ada di dalam aquascape. Ada banyak jenis ikan aquascape yang bisa menjadi pilihan untuk menghias akuarium Anda. Berikut ini, kami lansir dari bildiouracquarium.com, beberapa rekomendasi jenis ikan aquascape yang bisa mempercantik penampilan akuarium Anda. Jenis ikan aquascape yang pertama adalah tetra. Petra selalu menempati urutan teratas daftar jenis ikan aquascape terbaik karena mereka memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk menghias akwarium Anda. Hampir semua ikan jenis ini adalah karnivora dengan bentuk yang kecil dan hidup berkelompok. Ikan ini memiliki warna-warna cerah yang akan melengkapi lingkungan warna aquascape Anda. Sebagai hewan yang berkelompok, tetra lebih menyukai air yang lembut dan asam, pH 6,5 hingga 7,0, dengan suhu di sisi yang lebih hangat, 75 sampai 80 F. Jenis ikan aquascape yang kedua yaitu rasbora. Rasbora mirip dengan Tetra, yaitu berukuran kecil, berkelompok, dan memakan mangsa kecil. Mereka adalah Ciprinits yang menjadikan mereka sebagai sepupu dekat dari Barb, Danios, dan Goldfish. Chili Rasbora, Boraras brigitae, sangat disukai aquas caper blackwater, pH 4,0 sampai 5,5. Dengan panjang kurang dari satu inci, mereka adalah ikan yang sempurna untuk hampir semua ukuran akuarium. Warna merah menyala ikan ini tidak pernah gagal untuk menarik perhatian. Jenis ikan aquascape yang ketiga adalah jenis ikan livebearer. Ikan guppy, platys, swordtail, dan molly adalah jenis ikan livebearer. Ikan-ikan ini sangat cocok bila ditempatkan di aquascape. Tanaman hidup yang ada di dalam akuarium juga menawarkan perlindungan pada bayi mereka sehingga memberikan kesempatan untuk berkembang biak. Ikan ini secara keseluruhan juga lebih menyukai kondisi air yang netral hingga sedikit basah, pH 7,0-8,0. Jenis ikan aquascape yang keempat yakni ikan angelfish dan discus. Kedua ikan ini ditemukan di lingkungan blackwater di lembah Amazon tempat mereka hidup bersama dan berenang di antara akar pohon dan gulma air. Mereka memiliki mulut kecil untuk memetik invertebrata dan ikan kecil, sekaligus mencegah mereka merusak tanaman. Discus dan angelfish berkembang biak di atas daun Amazon Swords dan tanaman berdaun lebar lainnya. Kedua spesies ikan ini lebih menyukai suhu tropis, 75-84F. Angelfish toleran terhadap berbagai kimia air, tetapi Discus membutuhkan air asam yang lembut, pH 4,5-6,5. Jenis ikan aquascape yang kelima yaitu the Dwarf Gourami adalah ikan akuarium klasik yang memiliki warna reflektif yang cerah. Gurami kerdil ini dapat tumbuh hingga 3 inch. Untuk alasan ini, mereka memerlukan aquascape yang lebih besar, karena ikan yang lebih besar dapat mengurangi kedalaman dan ukuran aquascape yang diperkirakan. Aquascape adalah lanskap yang sempurna untuk ikan-ikan ini. Mereka dapat tumbuh subur dalam sebuah kelompok dan akan melengkapi warna-warna yang ada pada aquascape Anda. Jenis ikan aquascape yang berikutnya adalah cherry barb. Cherry barb mendapatkan namanya dari warna jantan saat bertelur, yang mana biasanya akan berwarna perak hitam dengan gurat sisi keemasan. Ikan ini dapat tumbuh sekitar 2 inci panjangnya, dan membutuhkan ukuran tangki minimal 25 galon. Cherry Barb adalah jenis ikan omnivora yang akan memakan sebagian besar jenis makanan termasuk makanan hidup, segar, beku, dan serpihan. Karena jenis ikan aquascape cenderung berukuran kecil, udang air tawar merupakan pasangan yang sempurna bagi mereka. Udang adalah pemakan alga yang rakus namun tidak merusak tanaman. Jenis lainnya seperti udang bambu adalah pengumpan filter yang akan mengambil partikel halus dari plankton atau bubuk serpihan makanan dari air. Itulah tadi beberapa ikan hias yang cocok untuk aquascape yang kami kutip dari merdeka.com. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di tayangan berikutnya.